Di edisi kali ini saya akan memberikan 15 contoh pertanyaan interview yang paling sering ditanyakan oleh HRD serta bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar. Tapi bagi kalian yang belum mendukung channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya dan like juga videonya serta jangan lupa nyalakan pula lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. 1. Silahkan perkenalkan diri Anda dalam memperkenalkan diri kalian pastikan sesuai dengan yang tertera pada surat lamaran kerja atau CV Sebaiknya kalian juga menjelaskan biodata pribadi kalian seperti nama lengkap, nama panggilan, alamat pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja atau keahlian yang kalian kuasai Contoh Perkenalkan nama lengkap saya Aryan Haris, biasa dipanggil dengan Haris, saya lulusan sarjana sains di ITS Surabaya tahun 2018, saat ini saya tinggal di Banjarmasin kota, dan mengenai pengalaman kerja saya adalah seorang fresh graduate dan memiliki keahlian di bidang komputer, skill komunikasi, dan juga publik Sejauh mana kalian mengenal perusahaan kami? Sebelum kalian melamar kerja, pastikan kalian juga sudah mencari informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan yang akan kalian lamar. Sehingga kalian akan sangat mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Contoh Ya, saya sudah mengenal perusahaan ini di mana berdiri pada tahun 2011 dan bergerak di bidang jasa keuangan. Hingga saat ini sudah memiliki kurang lebih 100 cabang perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Apa yang memotivasi kalian ingin bekerja di perusahaan kami? Saran dari saya untuk menjawab pertanyaan ini, jangan terlalu menyebutkan tentang harapan gaji yang besar, ataupun sekedar ingin mencari pengalaman. Karena hal tersebut justru akan mempengaruhi pada performan kalian sebagai tenaga ahli profesional. Sebaiknya kalian menjawab seperti berikut. Saya ingin sekali mengembangkan diri sebaik mungkin di perusahaan Bapak, sekaligus ingin memberikan yang terbaik bagi perusahaan, mengingat saya memiliki dedikasi dan kemampuan yang bisa saya kembangkan di perusahaan ini. Empat. Apa kelebihan dan kelemahan Anda? Kelebihan yang seharusnya kalian sampaikan bisa berupa tentang keahlian, kepemilikan, atau yang lainnya. Akan tetapi, pastikan pula kalian harus menjawab seputar kelemahan yang ada pada diri kalian. Siapkan pula dengan solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Contoh saya memiliki kemampuan dalam mengoperasikan Microsoft Office secara baik Mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki kepercayaan diri yang baik Akan tetapi saya juga memiliki kekurangan diri Di antaranya yakni saya kurang teliti dalam menghitung jumlah angka yang terlalu banyak Sehingga untuk mengatasi hal tersebut saya selalu menggunakan kalkulator atau alat hitung Saya juga sedikit sulit membaca dalam jarak jauh Itu kenapa alasan saya menggunakan kacamata Dan terakhir saya juga tidak memiliki kendaraan pribadi Sehingga saya selalu menggunakan jasa Masa ojek online setiap kali berpergian Bagaimana oh, menurut Anda tentang lembur? Upayakan untuk profesional ya dalam menjawab pertanyaan ini Karena terkadang calon karyawan tidak terlalu paham akan pertanyaan ini Dimana perusahaan sangat menginginkan karyawan yang bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu Tanpa harus melakukan pengambilan lembur Jadi saran saya jawaban terbaik itu seperti Lembur merupakan tambahan jam kerja yang ditentukan oleh perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Namun dalam hal ini, saya akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu agar tidak melakukan penambahan jam kerja atau lembur. Karena bagi saya, lembur yang dilakukan oleh atas keinginan karyawan akan menyebabkan kerugian pada perusahaan. Kecuali lembur yang diambil atas dasar permintaan perusahaan, maka saya akan mengikuti kebijakan tersebut untuk mengambilnya. Gaji yang Anda inginkan pada prinsipnya gaji karyawan itu sudah ditentukan loh oleh pihak perusahaan Namun dalam hal pernyataan atau pertanyaan ini sebenarnya HRD atau yang melakukan interview Ingin tahu berapa kisaran kebutuhan bulanan kalian Kalian pun dapat menyebutkan nominal yang masuk akal dan tambahkan pula alasannya Contoh Kisaran gaji sesuai kebutuhan saya untuk saat ini kisaran 3 juta per bulan sudah cukup karena saya masih belum menikah Dan apabila nominal yang saya sebutkan ternyata memberatkan perusahaan Maka saya mengikuti dari kebijakan perusahaan 7. Prestasi apa yang sudah pernah anda raih selama ini? Ceritakan prestasi yang menurut kalian memiliki nilai jual lebih agar perusahaan mengetahui bahwa kalian merupakan pribadi yang mampu berkembang. Akan tetapi, jika memang ternyata tidak ada prestasi yang tidak bisa kalian ceritakan, maka cukup kalian jawab dengan menggunakan belum ada. Dan jangan salah sekali mengatakan tidak ada karena kata belum dan tidak memiliki arti yang sangat berbeda. Contoh. Untuk prestasi akademik yang sudah saya raih selama ini diantaranya adalah saya pernah menjuarai Olimpiade desain di bidang matematika tingkat nasional akan tetapi untuk prestasi kerja saya belum memiliki Apa yang anda ketahui tentang bidang pekerjaan yang anda lamar? Sama halnya seperti mencari informasi seputar perusahaan, sebelum kalian memutuskan melamar kerja, maka ada baiknya juga kalian mengetahui secara garis besar tentang deskripsi pekerjaan atas suatu bidang yang kalian pilih, sehingga akan mempermudah kalian dalam menjawab pertanyaan tersebut. Contoh saya memahami secara garis besar tentang bidang pekerjaan yang saya pilih, diantaranya memberikan pelayanan terbaik kepada customer, membantu customer dalam membuka dan menutup rekening serta pengecekan saldo dan lain sebagainya. Sambil libat konflik dengan pekerjaan atau perusahaan lain. Upayakan untuk menjawab jujur apa adanya jika memang memiliki konflik dengan instansi lain atau di tempat kerja sebelumnya Akan tetapi di dalam menjawab pertanyaan ini pastikan kalian tidak menjatuhkan atau merendahkan perusahaan lain tersebut Contoh Dulu saya pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal pada saat saya bekerja di mana saya pernah selisih kurang dalam menghitung uang nasabah dan akhirnya saya harus mengganti kerugian tersebut dan dari pengalaman tersebut saya jadikan sebagai pembelajaran untuk terus berhati-hati dalam bekerja dan selalu teliti Anda bersedia kami melakukan penahanan ijazah untuk jaminan selama Anda bekerja bersama kami Menanggapi pertanyaan berikut Terkadang ada peraturan perusahaan yang memang menerapkan untuk penahanan ijazah sehingga sudah seharusnya sebagai karyawan baru kita dapat mengikuti peraturan tersebut Akan tetapi apabila kalian merasa ragu untuk memberikan ijazah Maka sebaiknya konfirmasi kembali ke pihak perusahaan mengenai tujuan dari penahanan ijazah tersebut Serta apakah perusahaan menyediakan berita serah terima ijazah tersebut karena apabila perusahaan menyediakan berita acara serah terima ijazah maka hal itu kuat di mata hukum yang apabila suatu saat terjadi kesalahpahaman atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka kalian bisa menuntut hak ijazah tersebut untuk dikembalikan. Ingat, pahami dengan benar isi berita acara tersebut dan minta salinan kopi berita acara tersebut untuk kalian pegang sendiri. Contoh, Apabila hal itu merupakan peraturan dari perusahaan dan dari pihak perusahaan menyediakan berita acara serah terima ijazah tersebut, maka saya bersedia. 11. Jika kami meminta kalian untuk memilih, mana yang kalian pilih antara uang atau jabatan? Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan jebakan dari seorang HRD untuk mengetahui seberapa konsistennya jawaban kalian. Sehingga saran saya fokuslah pada jawaban yang dapat mempengaruhi masa depan karir kalian ke depannya. Contoh, saya akan memilih jabatan alasannya karena saya ingin terus berkembang di perusahaan ini. Dan saya sangat yakin sekali bahwa perusahaan sebesar ini penghasilan saya akan mempengaruhi pada peningkatan jabatan yang akan saya peroleh nanti. 12. Jika Anda diterima, kapan waktu yang tepat untuk bisa memulai bekerja bersama kami? Jangan sampai kalian ternilai terburu-buru atau tergesa-gesa sehingga perusahaan mempertimbangkan kembali terhadap kalian dikarenakan kalian dinilai sebagai karyawan yang mungkin berani bertindak tanpa memiliki persiapan. Sehingga saran saya, jawaban terbaik itu dapat kalian jawab seperti saya kira 3 hari setelah pertemuan ini saya sudah sangat siap pak untuk mulai bergabung di perusahaan bapak Karena saya ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin agar tidak mengecewakan pihak perusahaan Akan tetapi jika dalam waktu dekat perusahaan meminta saya untuk bergabung Maka saya akan mengikuti ketentuan dari putusan perusahaan 13. Apakah kalian bersedia kami tempatkan di luar daerah atau kota? Sahabat jobseeker jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan berikan pula alasannya Namun apabila diinformasi lowongan pekerjaan yang diinfokan oleh pihak perusahaan Sudah mencantumkan persyaratan Bahwa harus siap ditempatkan di luar kota Maka sebaiknya Anda pertimbangkan kembali Untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut Apabila memang kalian tidak menginginkan Untuk ditempatkan di luar daerah atau kota Contoh saya sangat siap untuk ditempatkan di daerah atau di luar kota, mengingat saat ini saya belum menikah sehingga memiliki waktu yang banyak untuk dapat mengembangkan karir sebaik mungkin. Atau, untuk saat ini saya belum bersedia pak dikarenakan saya anak satu-satunya di keluarga saya, sehingga selain bekerja saya juga harus menjaga kedua orang tua saya. Jadi saya agak kesulitan apabila harus ditempatkan di luar kota. Empat apakah ada rencana menikah satu tahun ke depan atau rencana menambah momongan mungkin dalam waktu dekat ini? Membahas pernikahan pada saat interview merupakan salah satu cara perusahaan mengetahui rencana ke depan kalian dalam berkarir di perusahaan tersebut. Jadi, pastikan kalian menjawab dengan plan waktu yang sudah kalian persiapkan sebelumnya. Contoh saya ada rencana menikah, tapi tidak dalam waktu dekat ini, mungkin sekitar dua tahun ke depan, karena saat ini saya ingin fokus menata karir saya ke depan. 15. Sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan? Sebuah momen yang seharusnya kalian bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk mengetahui lebih jauh tentang perusahaan. Selain itu, kalian juga bisa mempromosikan diri kalian sebaik mungkin agar dapat lebih meyakinkan kepada pihak perusahaan bahwa kalian adalah orang yang tepat untuk bisa bergabung di perusahaan tersebut Contoh, ya ada pak saya ingin bertanya setelah proses interview ini selesai, kira-kira kapan waktu uh, yang bisa saya ikuti lagi untuk proses berikutnya pak? Dan satu lagi, sebagai bahan pertimbangan kembali nih buat Bapak, saya ingin menginformasikan bahwa saya adalah salah satu kandidat yang memiliki dedikasi tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab, serta memiliki kemampuan untuk berkembang dan juga turut mampu mengembangkan perusahaan Bapak ke depannya. Itulah tadi 15 daftar pertanyaan interview lengkap dengan cara menjawabnya.